Salam Jemaat yang dikasihi Tuhan Saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu Yang terambil dari kitab Yeremia Pasal 29 ayat 11 sampai 14 Jemaat yang di rumah silahkan membuka Alkitabnya Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai ayat 14 saja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 Dan aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat ke mana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Kita sambut firman Tuhan. Kapot leha adonai elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita ada salah mengerti tentang ayat 11 ini bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi rencana Tuhan, rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Tidak ada yang jahat Tuhan selalu merencanakan yang baik Itu benar Tetapi pengertian ini seringkali Kita berpikir Bahwa kalau rancangan atau rencana Tuhan Yang semua baik dalam kehidupan kita Artinya kita tidak menghadapi penderitaan Kesusahan Kesulitan Sakit penyakit Bahkan mungkin apa saja yang kita tidak sukai Seolah-olah kita ingin semua beres Semua berjalan dengan benar Harapan ini tidak salah Tetapi ayat ini kurang tepat Kalau berbicara seperti itu Dari sejak semula kita harus sadar Bahwa dunia tempat tinggal kita ini ...dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Maka keseluruhannya sudah mengalami kerusakan... ...dan tidak lagi ada Taman Eden di dunia ini. Apalagi bacaan kita ini adalah bacaan ketika... ...umat Israel dibuang ke Babel. Mereka mengalami penderitaan dan kesusahan... ...di bawah kekuasaan Raja Babel... Yaitu Nebukan Nezar Maka ayat-ayat sebelumnya Saudara bisa baca Selalu dipenuhi Dengan kata Kuk Raja Babel Kuk Raja Babel all Melech Babel Artinya Menunjukkan gambaran Pergumulan Umat Tuhan di Babel Adalah sangat menderita Tapi sekali lagi semua ini adalah akibat dosa-dosa mereka. Termasuk juga yang dibawa di sana adalah Yoyakin, keluarganya dan beberapa imam bahkan nabi dibawa ke Babel. Mereka mengalami semua penderitaan itu, dan di tengah-tengah penderitaan itu mereka memiliki asumsi. Tentang Tuhan Dengan berbagai macam pendapat Dan bermacam pendapat juga tentang penderitaan itu Sehingga muncul nubuat-nubuat palsu Dan seakan-akan memberikan PHP Yaitu pengharapan yang palsu Dan Sampai mereka menilai Bahkan seolah-olah tahu tentang rencana Tuhan. Hal ini kembali lagi kesalahan yang di zaman Ayub terulang kembali. Memang ketika kita mengalami banyak penderitaan. Tentu saja kita memiliki pendapat-pendapat di dalam pikiran kita. Barangkali kita berpikir Tuhan seperti ini, tidak seperti itu. Atau juga kita datang, kita melihat ada nubuat-nubuat seolah-olah tahu rencana Tuhan. Bahwa ini adalah tulah yang Tuhan berikan. Seperti di Mesir. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah pendapat orang. Ketika menghadapi penderitaan seolah-olah tidak ada, akhirnya. Sama-sama kita tidak tahu bagaimana ke depan ini? Bagaimana berakhirnya pandemi ini? Kita tidak tahu. Tetapi saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan yaitu Yeremia pasal 29. Adalah surat Yeremia kepada jemaat Tuhan yang ada di pembuangan. Dan fokusnya adalah Percayalah, Tuhan memiliki rencana, rancangan yang tidak terpikirkan oleh kita. Karena itu tidak usah sok tahu tentang rencana Tuhan. Karena Tuhan menegaskan pada ayat yang ke-11 dikatakan di sini, Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku,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 Hari depan yang penuh harapan. Jemaat pada ayat yang ke-11 ini kita ingin membahasnya. Kita perhatikan supaya kita tidak salah mengerti. Ki anohi yadati. Sebab aku tahu. Perasa aku tahu. Anohi yadati. Menekankan. Bahwa semua rancangan Tuhan Dikerjakan menurut kehendak Tuhan Tidak ditentukan oleh kekuasaan lain Karena itu hanya dia yang tahu Karena di pembuangan itu Banyak memakai nama Tuhan Nubuat-nubuat palsu Penghiburan-penghiburan ya, palsu Seolah-olah Menteri rencana Tuhan Tuhan menjawab mereka Melalui Yeremia ini Ki no Sebab aku tahu Jadi kalian tidak usah sok tahu Aku yang tahu Karena itu rancanganku Pikiranku Kehendakku saja dan aku yang paling tahu kata rancangan-rancangan, hama, hama kasafot, yaitu makasafa. Sebetulnya rancangannya itu paralel dengan kalimat terakhir tadi, yaitu hari depan, Aharit ah masa depan yang indah. Aku akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi rancangannya itu paralel sekali dengan kata-kata itu. Maka Tuhan tegaskan, Asher, Anoki, Hosea, yang Aku pikirkan. Jadi yang ada di pikiran Tuhan, siapa yang bisa menyelami pikiran Tuhan? Tapi kita bisa berharap dengan janji Tuhan. Kita tidak tahu apa maksudnya. Kita tidak tahu rencana Tuhan. Tapi yang kita tahu, Tuhan pasti memberikan dikatakan di sini, hari depan yang penuh harapan. Dia lebih tahu. Karena rancangan ini aku tujukan alehem kepadamu lah firman Tuhan ya. Tuhan merancangkan dikatakan maha sefot shalom kata yang pertama rancangan yang damai sejahtera bukan rancangan yang jahat tapi yang jelas dikatakan aku akan memberikan akharit masa depan kita boleh saja melewati pergumulan ini, kesulitan ini, kesusahan ini, kesedihan ini, sakit penyakit ini. Kita bisa mengalami. Karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi kita tahu kita punya hari depan. Hari, hari depan yang wetikwa, yaitu harapan. Jadi di depan kita ini ada hari depan kita dan ada harapan. Dari yang paling besar harapan hidup yang kekal. Sampai pada harapan kita keluar sebagai pemenang. Karena itu dua kata itu yang terpenting. Kata shalom, damai sejahtera, kata tikwa dan harapan. Artinya Tuhan ingin mengatakan di situ. Dia ingin melawan semua pendapat-pendapat orang. Seolah-olah tahu tentang Tuhan. Pikiran Tuhan. Seolah-olah tahu hari depan. Saya masih ingat kadang-kadang kita itu suka lupa ingatan. Waktu pertama munculnya komputer. Saya masih ingat karena saya mengalami zaman itu. Semua orang heboh berbicara ini adalah antikris. Nam-nam-nam-nam. Tetapi karena semua akhirnya membutuhkan. Tidak ada lagi berbicara antikris. Karena hampir seluruhnya memakai itu komputer. Lalu muncul kartu kredit. Oh, semua orang bilang ini antikris, ini tanda. 66 tapi diam-diam seluruh hamba Tuhan juga memiliki kartu kredit. Karena itu, memang kebutuhan daripada hidup. Lalu muncul barcode, "Wah, ini hati-hati, ini antikris." 6666 akhirnya itu menjadi kebutuhan dan keperluan. Dan sekarang pun vaksinasi pun. Ketika muncul disebut ini antikris. Bersyukurlah mereka sadar sekarang semua ingin divaksinasi. jenis jangan suka seolah-olah sok tahu tentang masa depan. Apa yang dimaksud oleh Tuhan, pikiran Tuhan. Tidak usah. Lebih baik kita memiliki harapan. Berdoa untuk sekarang. Percaya untuk harapan masa depan yang penuh harapan. Ya, dari sekarang kita jalani doa, kita minta kekuatan, kita lewati semua ini. Karena itu, Tuhan mengatakan pada ayat selanjutnya yang pertama: "Ya Tuhan, ingin menyatakan kenapa aku..." Membiarkan engkau berada di dalam kuk Raja Babel Karena pada waktu itu umat Israel khususnya Yehuda Merasa bahwa uh, Raja Dunia lebih baik daripada Tuhan Yang penuh amarah mereka pikir gitu Tuhan biarkan Coba kamu rasakan apa pendapatmu itu benar di pengalaman-pengalaman, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan ingin mengajar kita. Apa betul pendapatmu itu? Sebab manusia itu, kalau tidak diajar dengan pengalaman, kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit, manusia tidak akan sadar-sadarnya. Justru di situ, pada ayat yang ke-12. Tuhan ingin menyatakan, aku mendengar doa, aku mendengar doa. Maka sekaranglah waktunya engkau berdoa, karena itulah satu-satunya jalan. Satu-satunya engkau percaya tentang hari depan yang penuh harapan, tentang janji Tuhan. Kau berdoa. Ayat 12 mengatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku Maka aku akan mendengarkan kamu Bugerah temoti Berseru Minta tolong Apabila kamu minta tolong sebetulnya Wahala tem kamu pergi kepadaku. Atau kamu datang kepadaku. Kamu menghampiri aku. Sehingga kita dengan keadaan seperti ini membutuhkan sekali. Di dalam doa kita ingin menghampiri Tuhan, datang kepada Tuhan. Kita minta tolong kepadanya. Dan dikatakan sini berseru dan datang sebetulnya minta tolong. Makanya saya lebih suka dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lain. Lebih mendekati teks Ibraninya. Dikatakan sini, Maka kamu akan minta tolong kepadaku, Kamu akan datang berdoa kepadaku, Dan aku akan menjawab doamu. bis lebih tepat. Jadi ketika kita berdoa, Aku mendengarkan, aku dikatakan pada bahasa Indonesia sehari-hari Aku menjawab doamu, itu lebih tepat Bukan hanya mendengar Seperti dengar pendapat, bukan Aku akan menjawab doa Aku akan berbicara di hatimu Di dalam hidupmu, di dalam pergumulanmu di dalam persekutuanmu dengan aku, aku akan mendengar dan menjawab doa. Itu yang lebih tepat. Maka yang kedua, kenapa itu terjadi? Yang kedua, Tuhan menyadarkan yang pertama adalah doa. Oh, Tuhan menjawab doa. Tuhan tidak pernah mengabaikan doa. Ya, bukan mendengar tapi menjawab. Tapi jawabannya kita tidak pernah tahu. Jawabannya pasti baik. Yang kedua adalah mencari Tuhan. Mencari hadiratnya. Tuhan menggunakan situasi kondisi tertentu. Sehingga membuat umatnya sadar untuk mencari Tuhan. Sebab selama ini kemungkinan mereka tidak mencari Tuhan. Mereka tidak butuh dengan Tuhan. Mereka melihat Tuhan meskipun mereka ibadah, gereja penuh. Tapi mereka tidak mencari Tuhan. Karena itu dalam kondisi seperti ini Tuhan menutup semua pintu-pintu gereja. Aku membutuhkan pintu hatimu untuk membuka bagiku. Kemungkinan kita selama ini, kita harus mengakui, kita datang ke gereja bukan mencari Tuhan, bukan ingin bertemu Tuhan. Kita mencari gereja yang nyaman, perlengkapan yang canggih, enak dinikmati, dan ditonton. Mungkin selama ini kita mencari organisasi gereja yang besar, yang terkenal, dan tempatnya orang-orang kaya kumpul, orang-orang hebat, tokoh-tokoh, artis-artis terkenal, sehingga status kita pun sebagai anggota jemaat di tempat itu menjadi naik. Mungkin selama ini kita mencari hamba Tuhan yang hebat-hebat, yang punya karunia luar biasa, yang seolah-olah bisa menjawab serba cepat. Dan masih banyak lagi. Tapi sekali lagi, dalam situasi pintu-pintu gereja tertutup, Tuhan ingin melihat pintu hatimu dibukakan tidak untuk Tuhan di disinilah letaknya ayat yang ke12 ini memberikan kesadaran akhirnya kita menemukan kesadaran untuk Tuhan bertemu dengan Tuhan bersekutu dengan Tuhan pribadi lepas pribadi di dalam keluarga dalam ruang pribadi Makanya, disambung pada ayat yang ke-13, dari ayat 12 ayat 13, Tuhan menjawab: "Bagaimana Tuhan menjawab pada ayat 13 ini? Apabila kamu mencari Aku, apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku. Apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati." Tuhan memang membuat untuk menggerakkan hati umatnya. Untuk mencari dia. Karena itu dia pakai situasi kondisi yang seperti ini. Dia pakai seluruh dunia. Jangan saudara pikir gereja ditutup hanya gereja kita. Bukan. Seluruh dunia. Dan tidak pernah terpikirkan kan selama ini. Kita selalu kurang puas dengan besarnya gedung gereja. Ingin Lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Akhirnya Tuhan kosongkan. Karena engkau tidak mencari aku, karena aku tidak bertata di situ. Biarlah peristiwa ini membuat kita bertobat ke depan, kita tidak lagi seperti itu. Kita sungguh-sungguh rindu berjumpa dengan Tuhan. Nah kalau kita betul-betul mencari dia, kamu akan menemukan aku. Kita menemukan Tuhan. Dalam penderitaan kita, dalam kesusahan kita, dalam kesakitan kita. Dalam tidak ada pertolongan kepada kita. Kita menemukan Tuhan. Tuhan kita temukan di situ. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kamu bertanya dengan aku, segenap hati. Bagaimana bisa segenap hati? Tentu pada saat kita merasa tidak berdaya lagi. Seolah-olah tidak ada pertolongan bagi kita. Hanya dia. Sudah segenap hati. Menanyakan kepada Tuhan, tanyakan Tuhan, jawaban Tuhan ada dalam firman Tuhan. Baca firman Tuhan, Tuhan firman Tuhan firman Tuhan menjawab. Minta dalam doa, sebab firman dikuasai oleh roh, itu adalah jawaban Tuhan. sehingga dikatakan di sini yang terpenting dari kesadaran mencari menemukan menanyakan yang penting adalah behol levav levavhem behol dengan segenap hati ini memang inisiatif Tuhan Tuhan tahu, dalam momen seperti ini, dia menyentuh hati umatnya. Memberikan sadar, kesadaran dirinya. Membangkitkan kesadaran. Dengan situasi yang seperti ini, kita perlu-perlu mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Dan dia pasti ditemukan. Dan dia pasti menjawab kan doa aku akan nah, sebetulnya terjemahan bis saudara bisa baca di rumah lebih mendekati kamu pasti menemukan aku karena aku yang mencari engkau selanjutnya kalau kita perhatikan di sini adalah yang ketiga jaminan Tuhan Doa, Tuhan dengar doa kita, mencari Tuhan, engkau pasti menemukan Tuhan, hadirat Tuhan. Dan yang ketiga adalah jaminan Tuhan. Jaminan Tuhan inilah yang memberikan kepada kita. Bahwa dia menjamin, menggaransi hidup kita. Dikatakan, aku akan mem aku akan memberi kamu menemukan aku. Aku memberikan kamu untuk menemukan aku. Pribadi lepas pribadi. Lewat kesulitan ekonomi, kesusahan, kekhawatiran kita. Lewat sakit penyakit kita. Aku memberi kamu untuk menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu ini. Jaminan Tuhan, Aku akan memulihkan keadaan, ya. when it's dan Aku akan ditemukan, ah. karena itu tepat dengan bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa aslinya, mendekati teks Ibrani. Yaitu aku ditemukan. Dalam keadaan seperti itu kita ditemukan. Berjumpa dengan Tuhan. Pribadi lepas pribadi. We nip seti. We We Kau akan memulihkan keadaanmu. Bahkan bahasanya lebih pulgar lagi. Aku akan membawa kamu kembali. Pulih kembali. Apa yang hilang bakal dikembalikan oleh Tuhan. Bagaimana rencana pemulihan Tuhan. Di tempat engkau telah dicerai beraikan. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana yang kamu telah dibuang. Dan kalimat-kalimat selanjutnya perhatikan. Dari rancangan damai sejahtera. Tuhan punya rancangan rencana damai sejahtera. Kata Salom melampaui segalanya. Lebih dari kecukupan. Lebih dari kebahagiaan. Lebih dari segalanya, termasuk keselamatan. Itu shalom, damai sejahtera. Dimulai dengan pemulihan. Pemulihan dalam masa depan. Jemaat, kita punya masa depan. Kita pasti dipulihkan. Itu jaminan Tuhan. Termasuk dikatakan kalau saudara baca lanjutan. Pada ayat 14 ini ya. Pengalaman-pengalamanmu dalam pembuangan Saya perhatikan kalimat ini indah sekali Asher hidati et hem sham Kemana kamu telah dibuang Dicerai beraikan ya. Asher hidati at hemisham. Dari mana aku telah membuang kamu, di mana kamu dibuang, dari mana aku membuang kamu, artinya, setiap Tuhan izinkan, penderitaan yang dialami oleh umat Israel, dibuang ke Mesir, dibuang ke Babel, dibuang ke Persia, semuanya. Ketika pulih kembali, mereka membawa Banyak pengalaman Pengalaman-pengalaman Yang luar biasa ya. Bahkan membawa Kekayaan-kekayaan ya. Pengetahuan-pengetahuan Budaya-budaya Karena itu sampai hari ini Kenapa negara Israel itu kokoh mereka tidak kehilangan orang pandai dan orang pinter, Dan dia tahu semua isi seluruh negara di dunia ini. Saya tidak berlebih-lebihan. Karena apa? Penderitaan yang mereka alami. Penderitaan memberikan pelajaran yang paling berharga dalam hidup kita. Asal kita mau belajar. Bukan mengeluh. Belajar. Belajar mengatasinya. Belajar bagaimana kita bisa terhindar apa saja kita belajar Dikatakan di situ. Kemana kamu telah aku buang. Aku bawa malahan. Dari mana aku telah membuang kamu. Aku telah buang dan dari mana kamu telah membawa, membawa aku dari buangan itu. Itu ada maksud. Kekayaan pengalaman pengetahuan yang dialaminya. Demikianlah kita hendaknya menanggapi apapun yang terjadi. Dan mungkin kita bertanya bagaimana orang tuaku, saudaraku, kenalanku, bahkan pendetaku yang begitu baik dipanggil Tuhan kita tidak punya hak untuk mengeluh Tuhan lebih tahu masa depan yang indah buat dia kita tidak tahu apa yang bakal terjadi karena itu aku tahu Yadati aku Anoki Yadati aku tahu rancanganku tentang Aku tahu, kita tidak tahu, tapi kita percaya akan pengharapan yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita tidak tahu apa yang lebih baik. Mari kita berdoa.